Ada sebuah kabar spesial terbaru yang kita dapatkan berselamat ya dari Dr. Siska Kita lihat di laman akun Instagram Dr. Siska Ini tentunya baru saja mengunggah atau memposting sebuah video Bareng Bunda Lesti Momen di mana ini ketika Dr. Siska bersilaturahmi Ke rumah Leslaras yang banget ya bahagia sekali ini salah satu bukti juga bahwa banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan di postingan ini pun persahabat kita solvok dengan kalimat caption yang dituliskan. Neng Lesti Kejora made in USA, seperti aku, dari Lesti Kejora kita belajar bahwa kesuksesan itu berproses. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang dadakan. Konsistensi, kerendahan hati, komitmen, dan kerja keras Tuh, Masya Allah bangga persahabat ya Kita doakan selalu yang terbaik Tentunya mudah-mudahan Bunda Lesti selalu bahagia, sukses, dan selalu diberikan kesehatan Dan ini persahabat ya, yang menjadi kebanggaan kita Perjuangan seorang Lesti Kejora Dari titik terendah sampai sekarang Menjadi seorang diva dangdut Masya Allah Semoga Bunda Lesti selalu banyak yang mensupport yang mendoakan. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan. Banyak juga respon yang diberikan. Yakni dari akun nuranisa.nisa.5030927 mengatakan, "Kapan-kapan kalau ada acara undang Dedek Lesti nyanyi ya, Dok." katanya tuh. Amin, masalah banget ya. Kita doakan saja mudah-mudahan selalu mendapatkan kabar baik kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan di siang hari ini dari Bang Boril langsung. Kita lihat di laman akun Instagram pribadinya, Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto ini di studio Antv dengan orang-orang tim dari Antv official para sahabat ya. Wow, sepertinya idola kesayangan kita juga sudah ada di Antv apa mungkin lagi resik? mudah-mudahan saja persahabat ya kita mendapatkan cidungan vitamin bahagia dari idola kita sudah tentunya dipastikan nih Bunda Lesti akan tampil malam hari ini karena bambut sudah berada di studio ANTV disimak juga di kalimat kesung yang dituliskan semoga selalu lancar malam ini amin semangat ya persahabat jangan lupa untuk menyaksikan Bunda Lesti di acara hari ulang tahun ANTV yang ke-29 dan kita juga selapuk dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun Yulia1306 mengatakan, "Amin, hutnya Abang Fatih sama dengan Antv. Abang Fatih selamat hari lahir, semoga jadi anak soleh, sukses, bahagia, bisa jadi kebanggaan keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin." Wah, spesial banget ya. Alhamdulillah, baby al juga sudah masuk usia 3 bulan Masya Allah semoga BBL selalu sehat Selalu bahagia dan mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan Kedua orang tua Dan berikutnya juga Kita lihat persahabat keunggahan unggahan Antv official Wow, megahnya panggung Untuk acara Nanti malam, kita makin gak sabar banget Persahabat yang untuk menyaksikan Idola kita tampil Di layar kaca malam hari ini Jangan kemana-mana, persahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya, tetap stay tune dan menonton channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.